assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke okay, kawan-kawan kali ini kita akan membahas tentang cara lengkap mengubah tampilan Facebook menjadi dark mode atau tema gelap ya Kenapa Facebook mengeluarkan tema gelap ini ayo Kenapa menurut saya Mungkin 2,4 miliar pengguna Facebook tidak sadar akan bahayanya penggunaan tampilan layar putih kawan-kawan. Jadi, maka dari itu, Facebook mengeluarkan dark mode atau tema hitam ini kawan-kawan. Nah, tapi Facebook mengeluarkan tampilan dark mode ini untuk penggunaan Android 10 dulu. Jadi, Android di bawah 9 sampai ke 4 atau sampai ke berapa ya? Itu belum bisa, tapi tenang, saya akan kasih solusinya. Untuk kalian ya, kawan-kawan. Supaya mata kalian itu senantiasa baik dan senantiasa bisa digunakan sampai akhir hayat ya, kawan-kawan. Seperti biasanya, kalian harus klik tombol like, subscribe, dan share. Apabila channel ini bisa membantu kalian, kalian bisa membantu banyak orang kawan-kawan. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, kalian harus subscribe. Karena saya akan upload video menarik lainnya tentang Facebook di channel ini kawan-kawan. Nah, jangan lupa juga tonton video menarik lainnya tentang Facebook di channel ini kawan-kawan. Sudah banyak ya videonya, kalian bisa lihat di sini kawan-kawan oke langsung saja kita simak penjelasannya di sini terus penjelasannya di sini kawan-kawan kalian bisa mengubah tema hitam itu di Facebook kalian kalian bisa langsung masuk ke Facebook kalian kawan-kawan ini aplikasi Facebook biasa dan kalian bisa login menggunakan akun Facebook kalian kalian bisa dapatkan cara bikin akun tanpa menggunakan nomor HP kalian bisa dapatkan di FH channel ya di channel ini ya kawan-kawan Oke langsung saja kita simak penjelasannya di sini kalian bisa login menggunakan akun pribadi kalian saya login setelah kalian login kalian bisa ke sini nah di sini saya akan menjelaskan di aplikasi Facebook ini Facebook biasa ya biasanya bilang atau Facebook biru kawan-kawan kita yang pengguna Android di bawah 10 di bawah 10 ya Android di bawah 10 belum bisa mengubah temanya di uh, aplikasi ini kawan-kawan jadi saya menganjurkan kalian menggunakan ya nanti sih kita simak ya Facebook kan mengeluarkan eh, aplikasi atau tema ya tema hitam ya dark tema ya untuk pengguna Facebook tapi untuk saat ini diberikan kepada pengguna Android 10 dulu nanti bakalan ada di Android 9 ke bawah ya kawan-kawan Oke okay, kita keluar dari sini dan setelah itu kalian keluar kalian bisa masuk ke aplikasi Oke, okay, kita masuk setelah kalian masuk kalian bisa Klik pencarian ya kawan-kawan carian di sini kalian klik dan kalian ketik Facebook like Nah, Facebook Lite ini kalian bisa dapatkan di aplikasi Play Store. Oke. Setelah itu, kalian bisa langsung setelah download ya, kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Facebook Lite. Fitur di Facebook Lite ini hampir sama ya, cuman dia didesain untuk penghematan data kita kawan-kawan jadi cukup hemat untuk menggunakan aplikasi Facebook Lite ini nah bagi kalian yang ingin menghemat data kalian atau paket kalian kalian bisa menggunakan aplikasi Facebook Lite Oke sekarang kita ubah temanya menjadi hitam ya kawan-kawan atau dark tema kita klik bagian ini kawan-kawan kalian klik setelah kalian klik kalian scroll ke bawah nah di sini ada mode gelap kawan-kawan kalian bisa langsung kliknya ya dan berhasil kita menggunakan mode gelap ini untuk eh, bisa maksudnya itu supaya mata kita itu tidak rusak ya kawan-kawan Dikarenakan kita sering main handphone ya Di facebook atau di bagian mana aja itu seharusnya harus di posisi seperti ini kawan-kawan Harus gelap jadi mata kita itu tidak rusak kawan-kawan Itulah gunanya facebook mengeluarkan dark tema atau tema hitam kawan-kawan Oke okay. mungkin penjelasannya itu Sampai di sini, kalian bisa dapatkan uh, video menarik lainnya tentang Facebook di FH Channel. Kawan-kawan, kalian bisa dapatkan saya akan upload video tentang Facebook di situ. Kawan-kawan, kalian bisa klik tombol subscribe ya untuk berlangganan, supaya kalian bisa men menerima notifikasi tentang video baru tentang Facebook. Oke. Okay. Sekian terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa tonton video menarik lainnya tentang Facebook di FH channel Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh